Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wakif, saat ini kami bersama Teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran Serta partner lapangan Badan Wakaf Al-Quran Indonesia Timur Bersama para santri Pesantren ikhwatul mu'minin Nampak di depan sana kapal dakwah nelayan Dimana di kapal ini memuat Al-Quran-Al-Quran -Al Wakaf Untuk distribusi timur Dan saat ini dapat anda saksikan kegiatan loading atau bongkar muat Al-Quran Dari kapal dakwah menuju ke Pick up untuk didistribusikan Di salah satu desa Yang namanya Desa Lama Ini adalah desa muslim Dengan penduduk terbesar di Flores Timur Mudah-mudahan nah, Semua ini menjadi amal Ibadah kita dan dicatat sebagai Sodakoh Jariah Nah ini adik-adik lagi ngaji nih, emang nah, ada satu yang menarik perhatian saya, karena apa? Nah, dari sekian banyak Al-Quran, rupanya ada Al-Quran BWA yang sudah rusak. Nah, coba kita lihat. Adik, adik namanya siapa, dek? Uta. Uta siapa, apa? Nama panjangnya. Uta Uhtaria. Nah ini, adik Uta ini, luar biasa nih ngajinya nih. Uh, ini bukti bahwa Al-Quran Wakaf Dari uh, badan Wakaf Al-Quran Tahun 2017 lalu Artiannya udah 2 tahun ya Nah ini kondisi Al-Qurannya nih 2 tahun Ini rutin dipakai mengaji sama adik-adik Adik, -adik. Uta udah hatam berapa kali? 4 kali Luar biasa ini Sudah 4 kali hatam ya lanjutin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, para wakil yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala setelah 10 hari lamanya kita mendistribusikan Al-Quran di wilayah Timur, khususnya di Pulau Solor Larantuka dan Adonara itu kita baru membagikan sebanyak 10.000 ribu quran dan ternyata fakta yang kita dapatin bahwa banyak saudara muslim kita, wabil khusus para mu'alaf yang ada di wilayah Timur itu kesulitan untuk Mendapatkan Alquran bukan hanya Alquran, tapi juga para pembinaannya juga. Dan kalau kita lihat kebutuhan Alquran yang ada di wilayah timur ini, itu sungguh sangat banyak sekali. Itu karena uh, pada saat ini kita hanya bisa membagikan paling tidak satu musaf itu untuk satu kepala keluarga dan harapan kita, bukan hanya Alquran tapi juga inkrok yang dapat kita bagikan, uh, sehingga ini bisa menjadi peluang investasi pahala buat saudara-saudara uh, uh, kita para wakil dan juga uh, yang membaca dan mengajakannya oke, okay? untuk itu uh, mari kita berinvestasi pahala di badan Pantah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh